Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan melakukan bagaimana cara untuk mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat Baik, simaklah video ini sampai selesai Pertama kita buka aplikasi YouTube. Setelah masuk di aplikasi YouTube, maka kita selanjutnya kita klik penelusuran. Kita ketik dengan kata kunci yaitu saling subscribe. Kita cari Nah di video ini banyak sekali yang membuat tentang saling subscriber Bila kita pilih salah satu yang terbaru ini Kita klik yang ini sebelum kita like komen dan subscribe lebih baiknya kita tonton dulu videonya sampai selesai atau dua sampai tiga menit biar komentar kalian tidak kena spam dan komentar kalian muncul di kolom komentar ya kita tonton dulu videonya sampai dua atau tiga menit apabila kalian tidak menonton videonya terlebih dahulu maka komentar kalian itu dianggap spam dan komentar kalian juga tidak akan muncul di kolom komentar jadi untuk agar tidak agar tidak sia-sia berkomentar maka kita tonton dulu videonya dua atau sampai 3 menit sekarang udah satu menit lebih kita tunggu sebentar kita tonton dulu videonya agar komen kita nanti tidak terkena spam udah dua menit dan kita berkomentar berkomentar sini berkomentarlah dengan kata-kata yang tidak mengandung spam desa hadir Kak terima terima kasih hadir hadirkan terima kasih itu cari caranya Su sukses selalu nah, kita selanjutnya kita kirim ini kita selanjutnya baru kita like kita subscribe dan kita nyalakan notifikasinya Dan begitulah cara-cara bagaimana untuk mendapatkan seribu subscriber dengan cepat. Kita boleh juga berkomentar di video yang yang lainnya, tetapi dengan kata-kata atau komentar yang yang tidak sama dengan video kita sebelumnya ini tadi. agar komentar kita nanti tidak dianggap spam dan begitulah cara-cara untuk mendapatkan 1000 subscriber dengan cara cepat demikianlah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh